Matek, nanti kita sebut nama di kereta Suametek aja Selamat tinggal game Dajjal gua gak bakal pernah nyentuh lo lagi Headshot <tuh> Halo guys Cuk banget bro let's go kita foto bareng oke okay, foto ya gila skin keren-keren banget lanjut-lanjut oke okay, game lain lagi mantap rupanya kayaknya neneknya pembunuh berdarah dingin guys ya kayaknya tuh alur jatuhnya neneknya membunuh guys oke okay. sip udah dulu guys kita ganti game teman-teman kita ganti game siap-siap Wah, gila guys. Gue harus pelajari game ini kayaknya, guys. Anjir, dewa-dewa banget skinnya, coy. Siapa yang... Ini dewa apa? Biasa aja, guys. Gila, pamer skill semua mereka. Ambil scroll hijau. Ini scroll hijau nih. Cara nge-review gimana, guys? Oh, ini nih. Review, coy. Report abuse. Game penipuan. Puan. Katanya ada kejutan. Ada kejutan di akhir. Rupanya disuruh ngulang. Game pantai. Gue laporin, guys. Kesel gue, guys. Bener-bener kesel, coy. Ya, udah, kita udah ando, coy. Kapan-kapan kita main Roblox lagi? Aduh, game apa lagi yang seru di Roblox, ya? <laughs>